Doa syukur atas pengampunan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim. Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa. Sebaliknya, Engkau menghendaki supaya kami bertobat dan hidup. Maka Engkau mengundang orang berdosa supaya bertobat. Dan kepada kami yang bertobat, Engkau melimpahkan pengampunan. Kesalahan kami Engkau hapuskan, dan dosa kami tidak Kau ingat lagi. Amin Terima kasih ya Allah Atas pengampunan yang kau berikan kepada kami Semoga sukacita di surga Karena satu orang berdosa bertobat juga menjadi sukacita kami Semoga sukacita pengampunan ini Mendorong kami Dan selalu hidup rukun dan damai Dengan seluruh umatmu Ya Allah, perkenankanlah kini kami pergi dalam damai, dan selalu ingat akan sabda Putramu yang menghendaki kami tidak berbuat dosa lagi. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu.